Halo sahabat, bertemu lagi dengan Paman Dublangfab Kali ini, Paman akan memberikan tutorial Cara mudah untuk stek mawar dengan media air Yuk, kita simak Bahan-bahan yang kita perlukan adalah Entres mawar yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, Seperti ini Kemudian gelas plastik untuk tempat media air. Kemudian stereofoam yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran gelas. Untuk menahan uh, entres dari mawar. Plastik ukuran 1 kg untuk sungkup. dan kita hilangkan durinya supaya tidak menusuk. kita potong supaya lebih aman kita Selanjutnya daunnya kita buang, kita buang, kita sisakan beberapa lembar saja, tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan, nah seperti ini, kemudian Ujung dari entres kita lukain sedikit, nanti untuk tempat tumbuh akar sedikit-sedikit aja. Nah, seperti ini. Nah, ini entres siap untuk di -step. Gelas plastik kita isi air, kemudian entres kita masukkan ke dalam styrofoam. Lalu kita masukkan ke dalam media tanam. Nah, kira-kira seperti ini ada sisa ruang supaya batang mawar tidak busuk. lalu kita sungkup kita sungkup dan kita karetin supaya rapat di sini sudah saya tulisin tanggal 31 bulan 7 2021. Nah, ini dia stek mawar sudah selesai. Kita akan tunggu dua minggu. Setelah dua minggu biasanya akan tumbuh akar. Demikian tadi sahabat tutorial cara singkat untuk stek mawar dengan media air. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Bila Anda melihat tutorial ini bermanfaat Silahkan share sebanyak-banyaknya Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan Yaitu memakai masker Mencuci tangan pakai sabun Dan menjaga jarak Semoga pandemi COVID-19 ini Segera berlalu Sampai ketemu lagi